Mengaung, fluktuasi energi tanpa batas menyapu tubuh lindung saat desolate sit terbentuk. Terkandung dalam fluktuasi ini kekuatan desolate yang sangat kaya dan tangguh. Apakah ini kekuatan terpencil? Fluktuasi yang kuat dan akrab ini segera terdeteksi oleh semua murid di sekitarnya. Setelah merasakannya, masing-masing dari mereka terkejut. Untuk dapat memancarkan desolate force. Seseorang harus terlebih dahulu berhasil dalam kondensasi benih desolate. Dan untuk dapat menyingkat benih desolate, seseorang harus menguasai seni desolate sampai tingkat ketiga. Bagi sebagian besar murid untuk mencapai tingkat itu, akan membutuhkan kerja keras berbulan-bulan. Bahkan para murid langsung senior seperti Jiang Hao telah mengambil satu bulan penuh untuk mengembun benih desolate. Namun, di bawah hidung mereka, Lindung menggunakan kurang dari setengah jam untuk mengembun benih desolate. Apakah orang itu, bahkan manusia? Tanya beberapa murid ketika mereka saling memandang dengan perasaan kecewa ketika perasaan tak berdaya menyapu hati mereka. Kemajuan pelatihan Lindung membuat orang tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bersaing dengannya. Orang ini terlalu sakit. Ekspresi terkejut dengan cepat melintas melewati wajah pria buta itu pada saat ini. Dia tidak terkejut dengan tingkat yang luar biasa bahwa Lindung berhasil mengembun benih desolatenya. Apa yang membuatnya benar-benar terkejut adalah bahwa Lindung benar-benar berhasil menahan kekuatan menjijikkan dari batu sepi. Orang tua buta itu jelas sangat sadar akan kekuatan batu sunyi. Meskipun pada awalnya batu desolate hanya memukul mundur Lindung dengan insting. Kekuatannya adalah sesuatu yang murid seperti Lindung benar-benar tidak dapat bersaing dengan. Namun. Sekarang, Lindung benar-benar berhasil menahan tolakan dari batu desolate. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyerap desolate force dalam jumlah yang sangat besar dan memadatkan sit desolate. Dia bahkan bisa menahan penolakan dari batu sunyi, kata pria tua yang buta itu sebelum tertawa kecil. Murid yang bernama Lindung ini benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan banyak orang di sekitar, Lindung perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, cahaya abu-abu menyapu dari dalam matanya, yang membuatnya terlihat agak aneh. Pada titik ini, jari-jari lindung tidak lagi berada di batu sepi. Dia menatap batu sepi, sebelum ikal tipis ke atas tanpa sadar muncul di bibirnya. Jadi bagaimana jika itu adalah harta Yuan murni? Pada akhirnya, itu masih ditaklukkan olehnya. Cahaya putih sedang sebelumnya jelas terpancar oleh jimat batu misterius dalam tubuh Lindong. Itu adalah kunci yang sangat rendah dan hampir tidak bergerak. Namun, setiap kali melakukannya, ia mampu mencapai hasil yang cukup baik. Lindung memeriksa desolatesit seukuran kepalan tangan yang melayang di tengah dantiannya untuk sementara waktu. Di dalam desolatesit itu, dia bisa merasakan energi misterius. Itu cukup kuat dan itu seharusnya disebut kekuatan terpencil. Kita harus berlatih seni desolate sampai tingkat ketiga untuk menyingkat benih desolate. Sepertinya art desolate aku telah mencapai tingkat ketiga. Lindung berpikir pada dirinya sendiri sambil menggosok dagunya. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini. Meskipun harus dikatakan bahwa dia mengandalkan simbol leluhur yang memangsa dan jimat batu misterius. Ini jelas bukan masalah utama bagi Lindung pragmatis. Lindong jelas menyadari bahwa tidak sulit baginya untuk belajar seni sepi karena ia memiliki simbol leluhur yang memuaskan. Menurut perhitungannya, jika dia akan menutup diri dan berlatih di depan batu desolate selama sebulan penuh, tidak akan sulit baginya untuk mencapai tingkat ketujuh seni desolate. Selain itu, sekarang, satu-satunya murid yang bisa mencapai tahap itu adalah Jiang Hao dan tiga murid langsung senior lainnya. Tentu saja. Lindung tidak tahu bahwa ketika murid biasa mencapai tingkat ketiga seni desolate, benih desolate yang mereka kondensasi hanya seukuran biji persik. Namun, kualitas angkatan desolate dalam sit desolate mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan angkatan desolate yang dihasilkan oleh desolate sitnya. Namun, saat ini, Lindung tidak repot-repot berlatih seni sepi. Dia tahu bahwa penampilan sebelumnya cukup menarik. Jika dia bertindak lebih kejam, dia takut itu akan mempengaruhi moral para murid lainnya. Oleh karena itu, ketika sit desolatenya terkondensasi dan terbentuk, Lindung menarik tangannya dan mundur keluar platform di bawah banyak tatapan orang-orang di sekitarnya. Pada platform, tatapan itu masih mengikuti Lindung saat dia mundur, menyebabkan suasana di sekitarnya berubah sedikit aneh. Ini menyebabkan Lindung merasa agak tidak berdaya. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama setelah menatap Lindung sebentar. Para murid itu akhirnya kembali ke kenyataan. Mereka menghela nafas lembut sebelum akhirnya menarik pandangan mereka dan melanjutkan pelatihan mereka. Baru setelah melihat tatapan-tatapan itu, akhirnya berbalik. Apakah Lindung menghela nafas lega? Saat dia mundur dari peron, dia mendengar beberapa suara datang dari belakangnya dan buru-buru berbalik. Setelah berbalik. Dia melihat orang tua buta yang sebelumnya berdiri di pintu masuk piramida batu, sekarang berdiri di belakangnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap Lindong, sebelum samar-samar menyapu tubuhnya. Saat dia melakukan itu, Lindong merasakan fluktuasi samar melewati dengan lembut dan cepat memindai seluruh tubuhnya. Menyebabkan jantungnya segera menjadi dingin. Jika orang itu Zou Tong tahu bahwa catatannya diatasi oleh anggota generasi selanjutnya, ekspresinya pasti akan sangat bagus, kata orang tua yang buta itu. Suaranya sangat serak. Namun, ia memiliki kekuatan misterius yang dapat menyentuh hati dan jiwa seseorang. Lindung tidak berani mengabaikan tua buta misterius ini di depannya. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi fluktuasi kekuatan Yuan dari orang tua yang buta itu. Dia memiliki intuisi bahwa orang tua yang buta ini kemungkinan lebih kuat daripada dua master Aula. Layak dari Sekte Dao. Berpikir tentang ini. Lindong tidak bisa menahan tetapi diam-diam menyuarakan kekagumannya. Ini adalah es tersembunyi dari Sekte Super. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan ada beberapa individu menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Dengan pikiran. Ia dengan hormat memberi hormat kepada lelaki tua yang buta itu dan berkata, Junior ini menggunakan beberapa metode yang tidak ortodoks dan tidak dapat dibandingkan dengan senior Zhou Tong. Di dunia ini, hasilnya adalah yang terpenting. Orang itu, Zhou Tong, juga diberkati sama seperti kamu, ucap lelaki tua buta itu dengan santai sebelum tersenyum. Lin Dong dengan santai menggaruk kepalanya. Sepertinya senior Zhou Tong adalah seorang jenius langka yang diberkati. Kamu belum menemukan seni bela diri, kan? Kata orang tua buta ketika dia menatap Lindong dengan mata abu-abu tanpa pupilnya. Lindong dengan canggung mengangguk. Ada banyak tablet batu seni bela diri di sini. Namun, dia belum menemukan sesuatu yang menggelitik minatnya. Sepertinya kamu cukup ambisius, jika kamu begitu percaya diri. Ikuti aku dan aku akan membawa kamu ke tempat di mana Zou Tong pergi sebelumnya, kata pria tua yang buta itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan menuju ke aula yang paling dalam. Perilakunya tampak seolah-olah dia tidak peduli apakah Lindong akan mengikutinya atau tidak. Lindong merasa sedikit tak berdaya setelah melihat betapa riangnya orang tua buta itu. Namun... Pernyataan terakhirnya menghasilkan sedikit minat dalam dirinya. Meskipun dia baru saja memasuki aula desolate untuk sementara waktu, dia telah mendengar tentang senior-senior Tong beberapa kali. Oleh karena itu, ia terutama tertarik pada orang ini, yang memiliki tempat yang sangat tinggi di hati dan pikiran para murid Sekte Dao. Mengambil langkah ke depan, Lindong mengikuti di belakang pria tua buta itu. Langkah berjalan si lelaki tua buta itu konsisten tanpa jejak kecemasan atau kelambatan. Langkah kakinya yang kecil mirip dengan seorang lelaki tua yang sakit-sakitan yang harus bergerak lambat karena kurangnya kekuatan. Lindung dengan tenang mengikutinya dan dia tidak kehilangan ketenangannya karena kecepatan lelaki tua itu yang lambat dan tersandung. Sebaliknya, matanya melihat hidungnya. Sementara hidungnya menghadap ke jantungnya dan dia tetap tenang sepanjang perjalanan. Di bawah langkah berjalan lambat ini, Lindong berjalan sekitar satu jam di aula seni bela diri ini, sebelum menemukan bahwa pria tua di depan tiba-tiba berhenti. Ketika orang tua itu berhenti, Lindong langsung mengangkat matanya. Segera, dia melihat bahwa di depannya, ada selaput cahaya berbentuk mangkuk. Di dalamnya, ada empat tablet batu yang nyaris tak terlihat berdiri tegak dengan tenang. Lelaki tua yang buta itu perlahan mengangkat telapak tangannya yang kurus dan keriput Saat dia dengan lembut mengusap ke bawah Sinar cahaya keluar dari jarinya Setelah itu Lindong melihat bahwa sinar cahaya telah langsung merobek membran cahaya Dan dengan paksa merobek celah kecil Apakah itu energi mental Lindong menyipitkan matanya dan menatap tajam ujung jari pria tua itu Pada saat itu ketika itu berkilau dia dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang akrab, yaitu energi mental. Namun, fluktuasi energi mental yang dipancarkan dari tubuh orang tua itu berkali-kali lebih kuat daripada yang dipancarkan olehnya. Jika energi mental lindung setara dengan mata air kecil, orang tua itu mungkin setara dengan lautan. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka berdua. Fokus utamanya adalah pada energi mental. Melihat tindakan pria tua itu. Hati lindung bergetar, namun dia tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak merasakan fluktuasi Yuan Power dari tubuh lelaki tua itu. Sepertinya orang tua buta ini terutama mengolah energi mentalnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan energi mental yang sangat kuat. Orang tua buta itu tidak tahu apa yang dipikirkan lindung dan mulai membuka lubang. Dia dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah di dalam. Sementara Lindung dengan cepat mengikutinya di belakang. Setelah memasuki membran cahaya, sinar cahaya redup seketika. Tekanan misterius mulai memancar dari depan. Menyebabkan hati Lindung menjadi dingin. Melihat tekanan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di tempat itu, berdiri empat loh batu berwarna hitam. Selanjutnya, tekanan datang dari tablet batu itu. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.